Halo guys, kembali lagi di channel lagu di Kewijaya Official. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini Mau berangkat kerja guys hmm. ke Mangkir dulu sarapan mau ngobri, biar kita tetap Strong hmm. Oke bosku, selamat bekerja semuanya Semoga sukses para youtuber semuanya